Kau udah tahu Wikipedia? dua ya. Oroma, hadiyaya, bukuna, Wikipedia. dia Wikipedia. Bawa, mazaywe, Maju, teretan, katerbina, Wikipedia, se Kadupolo. Wastu. Titiang ngaturang Rahajeng Wanti Warsa, Majang Ring Wikipedia, Sani Kapeng Kalidasa. Dumogi kewentenan Wikipedia puniki prasida sayan nglimbak, tormawibguna Majang Ring para kramane saniwentan wentan ring sidibak jagati puniki. Salam bebasang keweruhan Om Santi Santi Santi Om. Rumah gadang Tampak Bakumpuk. Tampak pulangnya perantau Minang lanjau, panjang muah barke muah, selamat ulang tahun Wikipedia yang ke dua puluh. Selamat ulang tahun kesan Wikipedia yang ke dua puluh. Mak ki, Wikipedia ya WK dua puluh eh, Mak Barakka, Nenia, Mamuar eh, pada mak pak gak pak disegel, penting apa rupa laurirupatau eh. Selamat macamutau Wikipedia maka dua puluh nentau, Mamuar eh. Tampu Rasul, simpul inti Wikipedia bahasa Sunda, hati kan yang Wikipedia anu 20 Mugia apanjang panjang a punjung dinang, abe elmu pengawer. Atau mohon, awie kenal mas tuh Engkang kahwin kala itu Wikipedia. Mugi ambil pun nama tika kahwa rosak ke Karnon. Selamat ulang tahun mengucapkan ke Wikipedia napa 20 -na. Mudah-mudahan makin sukses terus dan makin jaya. di kita misi membebaskan pengetahuan untuk harus Semangat terus Wikipedia dan teman. Halo. Selamat ulang tahun Wikipedia. Tentunya selamat bagi para kontributor, para komunitas dan para pendukung lain yang terus mengupayakan adanya ensiklopedia daring terbuka yang bisa diakses oleh siapa aja, sampai berumur yang ke-20 ini. Uh, harapannya, semoga lebih banyak orang yang mendukung pembebasan pengetahuan melalui Wikipedia.